semuanya, ketemu lagi bersama saya akuita Valentina di Guruku Gamer, belajar nge-game ini kita akan meneruskan petualangan kita di God of War gimana nih kita ketemu seminggu dua kali ya hari Sabtu dan Minggu, iya kenapa? karena Senin sampai Jumat kalian harus fokus sekolah karena udah mulai PTM kan ya ini kak Ita record di tanggal 22 Agustus dan PTM sudah mulai aktif semingguan ini, so gimana PTM kalian apakah menyenangkan? apakah, ya aku pengen libur lagi bu, ya aku pengen gini gini gini, gini, gini komen di bawah ya. Tak tunggu, tak tunggu, tak tunggu. Dan untuk kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu tandanya secara tidak langsung kalian memberi kita semangat untuk berkonten setiap minggunya. Which is ya, kalian tahu sendiri konten it's not easy that it's look. <laughs> Membuat konten itu tidak mudah seperti yang terlihat di layar kaca kalian ini. It's not easy, seriously, it's not easy. Banyak equipment, banyak proses di belakangnya. Bukankah itu pamer ya? Cuman you have to know. Ya, yeah, kalian harus tahu, kalian harus tahu. So, oke, okay, kita lanjutkan saja. God of War. Kemarin kita sampai mana ya? Load game. Oh, Midgard, Midgard. diperpas pass, super pass, super pass auto-save atau manual Ah ini kita manual, oke okay. press circle to start wah, wow, nggak sabar nih sampai lupa ceritanya cuman kalau nggak salah ingat, kita itu masuk ke gua, dan itu ada di dimana ada jeruji-jeruji tajem itu, itu yang terakhir kayak kita ingat di sini oh iya rek satu. 1 Lek saya kalian berkutat dengan kuis 1 dan kuis 2 ndang mareno ya. Karena nanti kalau misal ada PTS atau UAS, saya tidak akan bisa dihubungi untuk meminta nilai, oke? Okay? Itu kesepakatan kita dari awal. Alright, alright, alright. Nah, selamat datang di dunia God of War, coach Gareki. <laughs> What's Oke, oke. Okay, okay. Ini mainnya gimana ini? Aduh, maaf ya, ribet gini ya. Si aku enggak dikira cheater. Kok mainnya nggak kelihatan gitu. Ya ya ya ya, ini tak turutin, See. Wait a minute. Nah, mic-nya agak deketan. Oke, okay, let's go. Pak Kratos kemarin. Eh, aku baru tahu itu bisa nendang. Oke, okay, oke. Okay. Ini agak lupa-lupa rek aku semua nggak main Nah Nah This way, son Oke okay. Lagi Ya bayangin aja ya, seorang cewek mainan game laki kayak gini tuh gimana That game kayaknya kemarin kita sampai di sini. Oke. Okay. Oh, aku penasaran dengan lubang itu. Apakah isinya? Uh, that looks inviting. Oh! Ada, ada treasure. Ada treasure. <coughs> oh! Ya, kena. gak sengaja. Saya, saya. Aku butuh. Loh, seharusnya. Lah, ini kembali ini gimana? Kan kita seharusnya bisa masuk situ. Oh uh, ya sudah. Oh my goodness What is this waiting for us? Oke, uh, oke. Okay, okay. Sepertinya kita harus memukul yang ini. Oh. ada timing -nya. Oh, ada timing Oke, oke. Okay, okay. Kini. Gini. tapi sepertinya lo hahaha <laughs> puzzle nya ini gimana ini selesai selesai selesai bisa harus buka kurang, kurang lebar kurang lebar kurang lebar iya yeah, nak bapak tahu Hey, wait a minute, what is that? Apakah itu secret dan kita bisa... <laughs> Nggak bisa Ruf ini Apa harus lebih dekat lagi? Oke okay. Ternyata hmm. Hmm. Apa yang bisa kita gunakan, Pak Kratos? <laughs> ada apa sih? Oh ada duri-duri kematian. Hmm. Nah, eh sini ya sini ya sini ya sini Ale. Le, le manggil gimana? Atreus. Gak bisa panahnya, terus gak, gak se, uh, sejauh itu. Gak bisa, kita harus masuk lewat pintu yang proper, hmm. atau... atau... atau nih. Ya Allah, Ya Allah, oh, Ya ampun, harus berulang kali, ternyata nggak bisa satu kali. Wait there. Hmm. Tangan kosong nih, tangan kosong nih, tangan kosong nih. Ayo Mas, hati-hati, ini bahaya soalnya tangannya bisa. Aduh, dududududu, ududududu, udududu, ududududududu. Pulang, pulang, pulang, pulang, eh pulang. Jatuh jatuh Eh, dadah. Dulu lu lu lu lu iya. Iya, nah. Dek Rapid. Papa masih belum ini. Apa kita enggak boleh? Hmm. Hmm. Oke, okay. masih ada lagi. Ut ut dut. Ut tut tut Mana? Oh ya Allah, dek sana. Ah. Anu laki itu Atreus hut satu nenek satu nenek apa kita ke sana ya tunggu bisa nih anak kita gak bisa begini nggak bisa Oke. udah lagi oh. itu musuh Bapak jangan ditemenin Iya yeah. yeah, nggak maaf oke okay, oke okay. terus now what Oh kurang satu nih oh. kurang satu simbol apa silver hat Oh hack silver itu lihat Ah, ada satu simbol lagi yang harus kita pecahkan, tapi di mana? Hmm. Uh, apa kita harus terpisah sama Atreus? Coba dulu aja ya, nanti kalau mati kita ulangi. Hei Hei wow, it's so close <laughs> It's so close, an, Oh my God Apa yang harus kita lakukan? Masuk sini? Enggak ya? ya kita harus kemana nih? Feelingku itu, kita harus keluar lewat sini sih Oke okay, ya, ready ya ini momentunya ini Ya, kita harus melewati pintu itu, dan kayaknya butuh empat kali pukul. Oke, okay. ulang dari mana nih? <tuh> ya udah, ya udah, <tuh> ulang dari mana kita? <tuh> dari sini dong, ulangnya. Oh my god! Okay, okay, okay, it's not a problem. Okay, kita bisa fokus dari sini ya. Kita arahin dulu. Oke. Okay. Uh. Eh, ini lompatnya gimana tuh, Si kalau Atreus tadi seharusnya kita diam aja ya di situ ya. Seharusnya kita diam aja kan di situ kan ya? Oh my god. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's do this again. Kan feelingku tentang tempat ini benar. Oh. Nah, di sini, di sini, di sini, di sini terus diarahin sini segini. Nah kita di sini aja aman dong. enak hey, oke, okay. terus, nah ya kita nggak bisa kesana lagi dong. Nak, eh maaf Pak Kratos, eh aku lupa lompatnya apa. Nak. tuh lompatnya ya Allah banyak kejutan di sini Father, ya, kita nggak dapat treasure yang di belakang dong kan mana iket tahu hmm. oh oh ini yang kita lewati tadi bentar bentar nih bentar nih Oh, bisa. I wasn't sure we're gonna get out of there. Trust, I will not let us die. Mhm. Mm eh, uh, kita masih full, jadi tidak butuh hilirland. Nah, itu loh di sana itu loh. Ya ampun. Bentar, bentar nak. Biasanya ada treasure nak kita butuh treasure untuk upgrade. Oh, hi, hi. Kamu bersembunyi di sini. Hi. There should be one more. Win Oh, hi Oke okay. Ya, yeah, kita dapat 300 Haxil first hmm. Suspicious Bentar ya, Rek I'm sorry kalau pusing. Aku tidak bisa hmm. No, I'm not gonna down there again No ya satu simbol lagi di mana ya? Ayo, kamu pasti bisa. Ya ampun, apa itu menggantung? Ya ampun, gak sadar dong. Ntar ya, kali aja ada simbol yang kita lewatkan ha, aku sudah mencari. Ayolah, salah satu, satu nih. A I bet something good's inside. Sekarang aku tahu betapa senangnya gamer mendapatkan sebuah item itu. Aku tahu rasanya. Nyarinya susah, cuy. Oh, oh, wait, wait. Itu, itu, itu, itu, itu di sana. Kali lihat. Lihat. Aduh, aduh, aduh. Ya, kita kelewatan dong Oh my god Apa kita harus ngulang lagi? No way Nggak bisa Coba sih, nakal Oh, iya, iya, iya, Nah, kita tahu nih Wow! No! Yes, of course. yay kita dapat. Wuh! Oh pun puzzle nya, makasih loh ya developer. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes. What we got. Apakah itu Heart of Blood mat hmm, maksimum rage. Oh, kita bisa uh, apa ya? Yang putih itu loh. Eh, yang putih, yang tinju api, tinju api. Blood mat is a rare drink, um, minuman langka yang membuat seseorang uh, apa ya? Wah, itu loh, rage itu itu. Temukan sembilan yang tersembunyi di dunia ini dan ketika kamu udah punya tiga kamu akan mendapatkan maksimum reach hmm, oke okay. info yang bagus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih eh, it's one uh, that one is not easy ya yeah. this way ojo ojo eh, kaget aku oh ya ampun Come on, son. Wow. Never been this close to the mountain before. Looks so big. I wish mom was here to see it. selalu ya Pak Kratos ini kayak masih ada gengsinya untuk untuk apa? affection, affection memberikan sentuhan fisik ke anaknya itu kayak mau iya nak, gak apa-apa kayak mau gitu ya malu iyalah seorang dewa lah parentingnya masih butuh itu, baca buku lagi wow boy eh, tempat apa ini? There rooms written along the side. Uh, apa, apa, apa. A square. What does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Hmm. Maybe there's a clue around here. Hmm, Feelingku mengatakan bahwa kita harus mencari itu apa? Potongan puzzle yang kosong itu nanti baru bisa. Seems like maybe those rings should be turning. Bisa dipecahkan. Mana nih? Hmm. What is this? Let's that. Aku tidak mengharapkan hal itu terjadi. Oh. Oke. Okay. Ah, okay. oh, but you could those gears if you Oke. Okay. Coba ya nak, ya Haiya. tempat lain, laki bentar ya research some tools Uh, hampir saja ketinggalan Ooh, yes, phase of magic kita menemukan rahasia lagi bentar panahmu gak bisa, Tanah? Apa tadi kok ada square? Oke, kita coba yang ini. Darius, apa yang ya? Oh, I think you broke it. Tidak, oh gini. Berarti kita harus, ma kita harus apa ya? cari kombinasi yang tepat untuk sampai bisa kebaca dikit lagi dikit lagi edi edi edi mengadingan di orang-orang ini ya blo oke oke dari bawah dulu kita benerin barung ngah aku nah. eh nanti kalau udah dekat di pasir, sebentar ya, and now, oke? Okay. yang tengah nih, yang tengah tadi yang mana ya lupa? kayaknya ini nih, eh okay. satu putaran lagi terna sabar. and now, hey, that was right. that's it. I see runes. oh my god. si, si, nafas dulu rek. ya ampun, aku butuh waktu untuk mencerna itu semuanya. boy, what do those runes say? oh, it says family. that's not a clue. it's the answer. what? I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Something happened. Uh -oh. We break it, we break it. Oke, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Ah, ya ampun. Oke, okay, lanjut. Kita lanjutkan petualangan kita. Yuk, yuk, yuk, I'm yuk. yuk, yuk. Wrong, I'm happy we're leaving this place. It is behind us now. Nah. oh, oh, tikus. Ya ampun, tikusnya karnivora ternyata. Bentar nak, jangan keburu-buru. Barangkali ada treasure. Kita nggak boleh melihatkan treasure, nak face of Magic kita 4 kurang 5 lagi banyak kalian bisa kita temukan di sini sebenarnya cuman kalian harus bener-bener teliti karena tidak terlihat kasat mata kadang-kadang hmm. apa nih apa nih kalau kita Oh full, masih full, yes. Pro ya kita ya, sering full. Health-nya. Ntar itu jalan keluar kita seharusnya ke sana, tapi apakah tidak ada lagi? Oh nggak bisa, gak bisa. Kalau nggak ada tanda kuning kita nggak bisa naik ya. Oh, aku berusaha smooth mungkin gerakin kameranya dengan pelan-pelan. Boy These tracks Hmm A boar maybe? Not sure But I'll find it. Go It is important for a warrior to keep his skills sharp Survival mode sekali, ayah anda Bentar, bentar, bentar, bentar. Oke, oke, okay, okay, kita melawan troll lagi ya, kalau kita mati. The freeze all enemy catch in the blast radish. No way. Oh my god. <taps> <taps> <taps> Kamu siapa mas? What? Oh. No, no, no, no, no, no, no. oh. oh, banyak. Satu kali sih. Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi. selit, Nah, itu nak, well kalau kamu gak sempet Hut, hut Oke okay. Hut Oke, okay. satu lagi Mana nih? Mana nih? over Oke okay. Udah semua ya Dan apa, Bentar, bentar Bentar, bentar Kok aku melihat ada Oh, nggak, nggak Kita dari sini tadi ya Oh, iya, kita dari sini tadi Udah ketemu troll Tiba-tiba Terus ketemu jin entah dari mana itu tadi Bentar, kita kolek-kolek dulu Kolek, kolek Kolek kolek dulu. Ya okay. apa nih? Uh -uh, steel, little steel. Help, please. Wow. Ya ampun. Permisi. Oh, ada help lagi. Kita cek dulu nak, bentar, apakah ada yang orang-orang ini tinggalkan di sini Oh, silver. Okay. Eh, Pak Kratos, ini loh Oke, okay. ada silver. Kok kita belum ke sini Kak. Kolek-kolek dulu Re, penting upgrade soalnya hmm. Which way? Iya nak, sebentar Uh, seger ini Re Ya ampun Oh ya, katanya Kak Reki Kalau kita tahu kualitas game itu bagus atau tidak Kita bisa lihat dari airnya Nah, kalau udah serialis ini, wes Jangan tanya kualitas gamenya, nya render dan lain sebagainya Itu pasti wapik Thank you Kak Reki info, nek Oke. Okay. Oke. Okay. Apa itu? Aku melihat ada Kendi. Siapa tahu masih bisa menghasilkan hag silver. Hmm. Papi. Papi Kratos. Ih, rudo oh, ang. Ah. Again, here. Iya, Kita harus pecahin here. ini. What does it say? The room symbolizes the Frie Nornia. Nornia. The fate. The fate. The fate. No good comes from them. Okay. No ners. No itu. Apakah nama <laughs> dewa? Kok 400 bilang it's not. Apa nih? Kok aku dengar sering sering. What? What? Udah aku matikan lo tadi. Wah ini momento berarti. Bentar. Oh, hmm. Now where do we go from here? Kim ini tidak pernah membuat apa nih. Ada the statue. Look here. Huh? Interesting. I may want to write that down. kita dapat uh, cuplikan cerita Nah, bentar kita harus cari dua simbol dulu berarti untuk baru ngegong yang di dekat statuinya tadi kotak tadi. Oh, dia. It's not will be easy again. Bentar nih. Enggak ada, enggak ada anak-anak kita harus cari di mana. Bentar, apa kita harus masuk sini dulu, ya? Kayaknya sih, boy, wait. Kalau kita turun, kita nggak bisa balik lagi dong. Bentar ya, tak cek dulu, tak cek dulu kayaknya kita harus memang harus menemukan sesuatu di sana. Rek, tapi setel, sebelum itu aku nemu ini dan kita harus arahin aku ke burung itu. itu sikat, itu termasuk sikat, bukan kill animal bukan, tapi itu termasuk sikatnya. Oh ya. Ampun. 51, puluh terima kasih loh ya. Oh ya ampun, budaya kan lihat atas ini. Ini sama mana lagi nih? Jadi kita nemu dua, dua simbol, bentar. Yang pertama kita kurang cepat, dan aku baru tahu larinya itu L3. Se Tadi lari gimana? Aku hai. sengaja hai, berarti Hai, hai, kita ulangi lagi kita Hai, hai, hai. Hai, hai, kak boleh meleset satu kali pun rek ulang ya kita akan melakukan ini seumur hidup kita jadi biasakanlah ah susah sekali susah Deal, karena kita sepakat untuk tidak bisa tidak bisa <tidak> kita sepakat untuk move on kalau ini tidak bisa ya wes move on ya terus aku nyoba bak berapa kali kusan keisa yes, kita lanjut ke ceritanya aduh serius serius oh oh my god deg-degan tanganku tuh ingin wes lanjut kita akan memburu beruang L2 L2 But I hit it, didn't I? I what you said and it looked like it bounced off. Could the board be magical? Hmm. What do you think? It looked weirder than any board I've ever seen. Get after it then. Serious? Itu gak meleset loh aku tadi. Tapi kok gak kena mungkin mungkin. Anak-anak kita kurang mengarah ke vital attacknya. Si ya, apa babi hutan, maybe papi hutan? Ya ampun. else. Ini desa. Desa. Desa ini kenapa kok banyak yang tumbang? Oh wait a second mesti aku belum tutup semua so, the aku? mesti aku turun tutup ngomongnya aku selalu menemukan hal lain tiba-tiba entah, entah kenapa. kenapa nah apa yang kamu temukan nak there's drover here too they must have been fighting keren ya pintunya rusak rumahnya enggak padahal, padahal yang kena hantem semua eh game. <laughs> game game yeah. kayak eh hey. loh ini kok, ini beda, kok beda sendiri, beda sendiri. Lihat, lihat entahlah iki loh kok beda sendiri maaf terlalu dekat oh dear Oh, dear. Ini udah. Permisi, permisi, permisi. See what's up Kemana nih? Kemana nih? bisa-bisa. Kaget. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Apa itu tadi? Wes, Iya, iya, iya. Ya Allah. Steady hand. Relax. Accuracy over speed. Yes. Oh, do not lose it. <coughs> <coughs> okay. Lanjut ya. Kita masih akan melanjutkan petualangan kita. Aduh, Boy. karena banyak yang batin beo bu kita lo cuma ketemu seminggu dua kali tapi kok durasi mainnya kok apa pendek sekali ya wes tak ta panjangin buat kalian ya apa nih saya tahu lah kok orang moro, moro berkabut nah nah kok berkabut waduh iki Where are you? Hurry, father! Iyo, aduh aduh, aduh kaket. Eh, buntu. Shalah. Aduh, kok dari Silent Hill versi dewa dewa iki I found it! <laughs> Iyo, kemana tapi nak? Bae, aku takut, Rek. Help us. aku takut, Rek. Nyasar. What did Lo,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 The arrow cut a tight way inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Okay. Okay. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. Please, keep a steady grip. Okay. Okay. Good. Now pull them together. Line them up. So now... Fulkan... You're a witch. I can't finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. He must not die. Good. He seems stable and calm for now. Greythog. This way. Okay. Okay. Okay. Okay. okay. Oh. Ternyata... Oke, okay. rek ternyata ini sudah ganti chapter, sudah ganti chapter, dan sepertinya kita akan akhiri gameplay di sini. Tak pikir itu chapternya masih panjang. Nah, kita harus habis ini. Tuh. Ternyata udah ganti chapter, jadi ya. Harus dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. So itu tadi petualangan kita di God of War bersama Pak Kratos dan Atreus dan kita ketemu seorang elf maybe atau witch yang katanya Atreus tadi, wah kamu penyihir gitu yang menjaga hutan ini dan mulai kelihatan ya magical magical thingnya lebih dari biasanya biasanya kan kita lihat fenomena troll terus apa hewan buruan dan lain sebagainya tapi di sini kita mulai lihat magic mulai, mulai lihat apa yo uh, sosok-sosok yang lain, karakter-karakter yang lain yang ada di dunia ini. It's, it will be interesting. So, ketemu lagi uh, esok di pertemuan selanjutnya bersama aku Tefalentina Valentina di Guruku Gamer. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau kalian suka sama konten ini dan jangan lupa komen atas perasaan kalian di tayangan yang kali ini. So, Jangan lupa juga untuk follow Instagram Kalau mau lihat-lihat yang lucu-lucu <laughs> Di sana yang absurd-absurd Bekenaan tentang kehidupan Saya menjadi seorang guru ya Di sana semuanya Tapi kalau di sini, ya kita adalah Siswa dan guru yang doyan nge-game Oke, okay? see you Till the next video and ciao Dadah, dadah, dadah